Pakai nama Prasejarah jangan lupa di subscribe. <SILENCIO> Menjepar tombol lonceng sebelah kiri, guys. J satu anak dua istri satu oke itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Nurdiansyah kalau bicara asli sama saya juga dari Jawa Timur kebetulan di Kabupaten Ya benar kan? Ingat saya di Kabupaten Magetan ya mungkin berkaitan dengan Madiun. Kebetulan saya tinggal sama, sama sama Om Eko, Om Daud sama Om Tumpang Kalau lebih dekatnya itu depannya Om Daud. Ya. di depannya Om Daud. Ya, pas depannya Om Daud. No, nomor punggung saya 1377 kemarin iya. Nggak, saya ingat satu waktu itu sama Bu Effendi. Benar, dicek. Oke, oke, dicek. Untuk nomor punggungnya itu 1377 Kemarin, juga udah dicek waktu ketemu sama Om Ugi, dicek. Saya saya mungkin bohongan kali ya. nggak percaya Om Ugi, jadi dicek beneran. Ali Cikarang. Selain, mungkin Ya mungkin itu aja. Ya mungkin tadi mungkin sudah disampaikan sama Om Tumpang. ya kami selaku tuan rumah di BCM yang minta maaf bila mana sesuatu dari kami atau dari kami itu mungkin masih banyak kekurangan yang mudah-mudahan karena kerja tim kami berempat yang mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat dulur-dulur semuanya. Dan kebetulan tadi saya juga mengundang ini Pak RW saya, jadi minimal seperti yang kita sampaikan di grup, bahwasanya keterkaitan kondisi COVID-19 ini segala pertemuan kan pasti batasi Tapi kita membawa bakingan di sini, ya, membawa bakingan Pak RW. Yang penting Pak RW juga melegalkan. Bila mana nanti ada hal tersebut, nanti Pak RW tak ceguri ini. Keras man. Ya mungkin perkenalan dari saya. Cukup gitu ya kalau bicara istri sama tadi sama om Fendi baru satu baru satu baru satu tapi anaknya udah empat dengan istri satu tapi ini ini yang botot ini ya empat bareng semua enggak enggak insya Allah satu aja udah cukup udah cukup menyakitkan macam istri. Ya, ya mungkin perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eko Prasetyo. C nama, -nama Air -air. benar orang ini. Eh. Pariaman, eh ayo, bener bener. <tuk tangan> ya, ya, ya C 676 Asal dari Magetan tetangganya Mas Ali juga. Kebetulan di Cikarang juga tetangganya Mas Ali juga. Cuma kalau Mas Ali kebetulan baru nikah satu kali, kalau saya udah dua kali. Alhamdulillah. Nari mau malih di, oke, boleh. Oke, <laughs> oke okay. okay aja. Terima kasih atas tantangannya di Cikarang. Semoga berkenan dan semuanya terima kasih. Oke, okay, itu aja. Pak kembali. <coughs> terima kasih, Om Eko Wahyu. Oke, Perkenalkan nama saya Eko juga, tapi Eko Harianto. Halo Bro. Eko Haryanto, domisili di Bogor nomor lambung C251 viral, apa ya lebih viral ini, sebutannya RT Pekok ya, betul ya. sekali jadi kalau touring-touring, nah pasti saya ada jadi RT nyasar. <ksurut> Jadi jangan, anu, jangan, aneh kalau dipimpin saya masih nyasar. Bocimu Piro. Ah, kebetulan istri saya baru satu. Coba sebentar saya panggil dulu. Manto, mami, mami, ono, mi jangan disiram, mami. Oh enggak keluar. Jangan disiram. Jaluk disiram, kok oh. Kebetulan saya dari Jawa juga. Anak udah tiga, tapi masih muda saya. Keliapan ya, nyatanya. Wow, ini kayaknya orang. gitu aja dari saya. Mengapaan tadi tadi gitu aja? Ninggal, tinggal di mana tinggal? Yang sudah disebutin, mas. Dua uh, kali nih. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Eka juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my pasaran gitu Ya, nah, ya iya, iya. <laughs> eh? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Nama saya Eko. Eko juga gitu. gitu. Eko juga. <laughs> coba tiga Eko coba berdiri. <laughs> Masuk Eko. Masuk Eko. panas nih nomor punggung, J411 dari Tikara istri baru 1 mas, mas sekian dan terima kasih terima kasih, atas rektinya perkenalkan nama saya Eko Sigit Purwanto Eko juga oh ditambah-tambah gila nomor punggung berapa ya? C0589 tinggal di perbatasan di pegunungan di Gunung Sindur dekatnya gunung istri-istri istri satu anak-anak baru satu Alhamdulillah tambah lagi Insya Allah mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janowo, Janowo. Huha. Uh, ya! uh, Huha. Janowo. Huha. Uh, Baiklah. Perkenalkan nama saya Eko Arinto Pradiadi. B. Uh, <lip> Nah, tempat tinggalnya di Banten, tepatnya di Tangerang, Kota Bumi, nomor punggung di 1337 posisi, posisi di Janokos saya sebagai pemain cadangan. Karena pemain aslinya ada, mungkin lagi di belakang, jadi sebagai pemain cadangan, itu pun keeper, karena kalau semua maju turi nggak ada yang jaga, gimana? Asal dari Solo, istri dari Cepu. Mungkin itu aja. Harapan kamu mudah-mudahan dan tetap semangat dan maju. Terima kasih. Jago, jago kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sudah. alhamdulillah wa taala. Kita, kita bisa di sini. Kita Lalu, Muhammad dari zaman zaman berang -berang. Alhamdulillah. Nama saya Heru Kuswanto. Saya tinggal di Keranji, tepatnya Bintara. Saya pertama baru gabung di komunitas Jonoko ini. Insya Allah nomor pin saya, oh nomor punggung saya 155 J 1552. Sah, sah, sah. Alhamdulillah. Oh nggak nggak oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Udah enggak <yang> masalah <tik> dari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kenapa suara saya jadi berwibol gitu? Ini story, gitu? kamu munduran dong Saya ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya ke Dulur-dulur cikaran Omeko, Om Ali, Om Tumpang, Om Dawud juga sebagai tuan rumah, khususnya Pak RW, Pak Darsono. Maaf ya, Pak Darsono yang telah mengizinkan kami uh, untuk datang ke sini. Mohon maaf telah uh, lancang untuk membuat keramaian di sini. Terima kasih. Kemudian, tak lupa juga teman-teman bahwa... Uh, sebagai wujud patuh kita terhadap protokol, kita juga harus untuk kita jalankan. Perkenalkan, nama saya Puji. Biasa dipanggil Junior India Bravo Scaryangki. Alhamdulillah, nama saya terkenal dan tercemar. Nambul, gitu. ya. <laughs> ya. tinggal di Bogor. Uh, istri satu anak dua nopung j0030. Uh, Saya itu terima kasih semuanya. S -s -s S -s -s apa -apa. Harapannya apa? Harapannya wah ini luar biasa. Sekarang itu member jenokor DKI itu paling banyak gitu. Dengan adanya acara ini psst, apa ya? Jujur. Uh, ada semangat baru buat saya gitu kan Semangat baru buat saya untuk bisa menggerakkan Cikarang dan sekitarnya Karena area Cikarang, Bekasi, Karawang Itu member Janoko itu di DKI Jabar Banten itu luar biasa besar Karena itu uh, ayo kita kita kembalikan lagi silaturahmi ini. Karena gini teman-teman uh, Mungkin kita dulu pernah ngalamin SD, SMP, SMA bahkan mungkin kuliah ya masing-masing e, punya komunitas tapi biasanya komunitas yang kita pada saat kita sudah bekerja nah yang kayak gini gini nih yang kita butuhkan gitu karena bisa ada link pengetahuan tentang informasi mesin mungkin ya kendaraan terus selain itu juga mungkin bisa bisnis juga pekerjaan dan lain sebagainya nah selain selain silaturahmi yang kita jaga Nah, yang terpenting bahwa adanya Janojoy ini juga bermanfaat buat member kita sendiri, namun juga yang tidak bisa kita lupakan, kita juga harus bermanfaat bagi orang banyak ya. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, saya rasa itu adanya kita juga harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. gitu Karena itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin bahwa adanya kami di komunitas, Insyaallah Pak Erwin uh, pasti ada kegiatan sosial apalagi ketika ada event-event apa? Event, uh, maaf, maaf, maaf. Ma ma ma Ketika ada musibah atau apapun, ya sebisa mungkin apapun itu kita bantu. Mungkin dengan materi yang mungkin nggak besar, tapi paling nggak kita memberikan manfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Saya rasa itu dari saya, terima kasih dulu-dulu sekarang, luar biasa. Malam ini sampai portal jalan, Pak Eri, makasih banyak. Uh, mohon maaf ketika nanti misalnya ada yang salah, ketika kami mohon maafkan. Saya rasa itu dari saya, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam semua untuk keluarga besar Yang Noko, Jabodetabek, sampai di Cikarang juga kita bisa ketemu Walaupun sekian lama kita nggak bisa seperti ini ya Bisa dibilang kangen banget lah Untuk season perkenalan ini nama saya Desmano dengan nomor punggung J869 Istri saya ada di belakang itu Istri saya yang paling cantik menurut saya Lampai tangan coba dong Bapak-bapak juga istrinya paling cantik Istrinya kan, istri ikan tangan dong biar Lupa tangan semua istri siapa ini? Anak saya dua ini Jagoan nih Janoko Janoko Junior ini Jadi untuk acara ini juga Thank you banget untuk Pak Eko ya, Pak Eko Tengok. ada berapa Pak Eko? Tengok, 10. <tengokan>, 10. Thank you banget udah bisa Sediakan tempat untuk kita kopdar di sini. Untuk selamat juga ya. Pak Eko ya. Selamat ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima bagi yang beragama islam dan untuk bagi yang beragama lain selamat malam terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berkenalan ya uh, saya bergabung di Janoko pada bulan Desember ya Ungkup ya? ya apa dua tahun sekarang ya, telah nah, tahun ya, sekarang ya? <laughs> uh, saya menggunakan punggung J1337 Ayu Arinto ya kalau bisa om Gub, itu kan suami saya juga aktif tuh Kasih nomor sendiri aja oh, kan. <tuh dunik> nah, well, <laughs> well, Gak apa-apa, nanti saya KR-nya akan beli sendiri <tuh> hal -hal. Abisnya kemarin mau ke Tanjung Lesung, saya gak bisa pergi karena mobilnya dipakai dia Ketemu, Budeh? udah ya, saya kasih fotonya kasih Bro, fotonya kasih fotonya ketemu kau yang lain kan dulu ya? kasih oh. fotonya <tinyan> demikian uh, saya C 1337 jadi Om Kut mohon izin kalau ada uh, saya request satu nomor lagi boleh kan untuk sementara saya menggunakan uh, Yaris boleh tidak apa, apa ya terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera kepada semua Perkenalkan nama saya Aminuddin dengan nomor punggung J 1136 domisili tebet Istri Alhamdulillah masih satu, anak dua <SILENCIO> Kalau ah, mau mari om gue ngirim buat kepuas satu minta eh, Minta kirimin gitu Siap <SILENCIO> siap kirim <SILENCIO> Nanti japri aja nanti Japri aja japri Siapa mau dikirimin bunga sama Pak Oh inna aja perkenalan dari saya, mobilita di salam. Wahidayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi nih teman-teman ya. Kemarin ini Om Haji Amin ini luar biasa ini. Kontribusinya terhadap Zenocode ini itu luar biasa. Termasuk kemarin pada saat kasih temp ke kws 10 dulu dong. Luar biasa luar biasa. Satu uh, pada saat kemarin uh, teman-teman bahkan sampai seluruh Indonesia perlu untuk untuk bunga ya termasuk kemarin uh, almarhum Lord Didi Kempot kiriman bunga ini dari Oma Jamit ya. dari DKI karena memang luar biasa. Iya uh, ada salah satu member kita Pak RW yang memang ada hubungan famili dengan almarhum Didi Kempot itu. Nah terus kemudian yang lain pada saat kemarin acara touring ke Carita. Nah, salah satu sponsorshipnya juga Ummamin. Lu luar biasa nih, Ummamin ini. ini. <laughs> okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan diri saya nama Bung Esok Panggilannya Biz Naku. Promisi di Cikeas. Punggung-punggung saya 1654. Sebelumnya terima kasih telah menerima saya di keluarga besar Jangko ini. Untuk kamu, terima kasih sudah membantu pendaftarannya. Selam, selamat bergabung ya. Siap. Semoga, Semoga... jadi orang pekok ya. Yang <laughs> Semoga silaturahmi ini terus berjalan sampai nanti sampai nambah member lagi. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Diki Rawang Asal dari Lampung Di sini tinggal di Telaga Harapan, Cikarang Istri satu, anak dua Saya kerja di kawasan MM Jadi kulit pabrik om Salam kenal dari saya, nomor punggung belum dapat ya om? Nomor punggung? Nomor punggung belum dapat. Nomor punggungnya 1683. Oh, 1683? mudah mudahan lupa ya. Oh, <laughs> Nomor punggung 1683. Ya, benar, ya. Ya, semoga silaturahmi ini masih tetap bisa jalan lagi buat kedepannya. Terima kasih juga buat Pak Eko Wahyu yang sudah menyediakan tempat dan buat teman-teman dari BCM. Saya Riei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujang ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di situ kemana ya? Ke mana? Mana, mana Perkenalkan nama saya Muidin. Nomor punggung J391. Saya asli Cikarang. Bukan KWK. KWK, KWK, Dulu dan dulu belum, dan dulu belum, dan status Status, dan dulu belum, dan dulu belum, dan dulu belum, dan dulu belum, dan dulu belum, dan belum, dan dulu belum, dan dulu belum, dan dulu itu dan dulu belum, dan dulu belum, dan mudah-mudahan cepet lah lebih Cepat apaan tuh <laughs> Cepat jadi bujangan lagi cepat. sekarang saya nih ya satu lagi nih J J akur bujangan J Assalamualaikum selamat malam salam kenal dari saya bagi yang baru Noming nomor punggung J 204 tinggal di Tambun Karena wisata sama, Bujang juga saya Semoga nanti di Masa, tahun, Eko. tahun ini jadi kali ya Anak-anak, banyak om WC. Tetap semangat Segitu aja, terima kasih Salam Tetap semangat untuk diri saya sendiri mana mana oh, assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh nama asli atau palsu ini lagi sebutan ono tenang asli berdora tinggal di situ samping rumah umsuki eh om Istri lagi masak di dapur. Kirap, anak dua. Kakak. Siapa? Ya, Siapa? Ya, Assalamualaikum ya, ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Masih tahu, Pak de? Masih tahu. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Om Sis Manto. Nomor punggung J 365 Tinggal di Cakung, asli Purworejo. KTP, KTP, KTP jangan atur, bro. Istri. Istri anak. Istri satu, Alhamdulillah. Al aku aja bang. <tuk> <aku. tuk> oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria. Nama panggilannya Eko. Panggilannya 2 meter biasanya. 2 meter. Nomor punggung C385. Tolong ngomong tuh jangan sambil ketawa, gak jelas taruh omongannya. Iya, sahabat. Asli wong tinggal di ibu kota Sukatani. Makan sah. Lagi keambil. Eh youtuber eh ya, orang youtuber eh ya. youtuber ya, youtube Assalamualaikum, oh. yeah, terima oh. kasih yang udah diingetin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> nah, <tuh> oh, perkenalkan nama saya Muhammad dari warahmatullahi. Dipanggilnya pejuang cinta. Ah, ya benar. Nama ada Sesuai nama pejuang cinta dapat dapat terus itu bagian pertanyaan itu umur 25 tahun, masih muda kan modus jangan, nopung J0931 931? lah ya jadi siapa tiga puluh? Masa harus di. Ya kan lagi di sini orangnya. Dikependasi paling enggak ada tisu enggak ame kok. Nih <laughs> nih <laughs> nih ya, nih. Jangan mau ditanyain lagi. Eh, domisili istri. Domisi. Istri, istri. Istri, istri, istri, istri anak status. Status enggak. Istri yang diakui apa enggak nih? Jangan yang di WC. Siapa gue? Buare kamu, buare kamu. Saya dulu orangnya. Saya diwon Bekasi Raya. Terus tinggal tinggal. Status, tinggal di Tabun Utara. Iya ada apa, ada apa Pak Lek? lagi? <Sanastican> ah Itu hasil titipan Bale. ya, saya sudah keringetan nih. belum? Apalagi udah Rencana Ya rencana semoga aja tahun depan ya. Amin. Ya, kalau jodoh jadi, kalau gak jodoh nyari lagi saya. Amin. ini cinta. Minta bebelang, no, Tidak minta pembelakang waktu itu Tidak usah, gitu. dia mau micet banyak Kerikat dingin ya gila lo segede-gede jagung Makanya omeko, rumah gede kagak punya tisu omeko Ya Allah Ada yang mau ditanyakan lagi, aja. Arap, ayo sih jawab, buat teman Saya aja Harapannya, harapannya Harapan. Ya. ya harapan Ya sih semoga aja tahun depan apa tahun depan tuh apa ya, yang jelas dong. Ya, ya, yang jelas nah, semoga tahun depan bisa naik nikah lalu kawin. Amin. Jangan kawin dulu ya yang didoain. Nah, amin. Mas wa wanita? Mas wanita. DP-nya gede. Tunasin DP cilik ae. Wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu perkenalan kali ya. Wajib. Ya, nama saya Tumpang Sucipto, kelahiran Kota Batik, Pekalongan. Nangkora. bener loh tapi saya dipisalkan di pulau Kalimantan Tengah jadi tempat cari berasnya ada di Cikarang oh, ya. untuk status saya, saya beristri satu anak saya alhamdulillah tiga janokho semua alhamdulillah pelanangkabel ya pelanangkabel kan di sebelah? -pel. terus profesi saya yaitu jasa ya, di bidang jasa Uh, Palu gada, jadi mungkin apa yang lo minta, lo minta saya, insya Allah ada gitu <laughs> ya. Contoh jual beli mobil, insya Allah saya bisa, tapi saya lempar ke Omses Manto kan gitu ya. Nah, <laughs> uh, uh, sini, alhamdulillah uh, udah komplit dari calo sampai apa ya? sampai jasa semua intinya di sini saya eh, perkenalan dirinya udah cukup jadi pohon yang sudah lupa sama saya ya kebangetan soalnya namanya satu doang pak ya, namanya tumpang kalau udah tumpang berarti oh, orang BCM gitu aja nggak ya, ada lain lagi nah, tapi kalau di grup biasanya di pamernya ya terserah itu masing-masing nggak apa-apa. Jadi manggilnya Om Terserah nah, Terserah, terserah. Mungkin okay, saya siapa aja monggo Tapi intinya aja ingat aja terserah. ya nah. Om siapa aja atau Om Terserah? Nopung ya belum ya? Belum Oh terserah. iya Nopung Nopung saya 1185 Jadi saya orang baru juga uh, Mohon bimbingannya untuk senior-seniornya seperti lazia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam youtubers youtubers assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ugi Iro Sablu saya orang baru di channelku baru kemarin dan untuk nopung masih memakai nopung 14964 empat saya kelahiran asli tetangganya omeko paketan terus untuk status beristri satu anak dua Alhamdulillah ya, bener, cewek semua. tinggal di sini di Bekasi Bekasi perumahan di perumahan GPP Gia Bekasi Permai 2 di setu tetangganya Pak Adi Ngadiono Terus, untuk nama yang di Medsos itu, pakai nama Prasejarah. Jangan lupa di-subscribe. sebelah kiri Oke, dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih buat dulur-dulur Janokok Gijang Inofa Community atas kehadirannya di Cikarang. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawakan berkah kita bersama. Dan tetap kompak selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pelan rumah Om Om Eko ya sama-sama Eko nih kayaknya. Cuma bukan Eko loyo <laughs> Saya tadi e, memang sengaja mau kesini dan udah kontek kontekan sama Om Dani sama Om Pak ya. Dan kebetulan tadi ada pasang belajar pasang radio rig Jadi sekalian aja mutar kesini. Dan tadi hampir aja sih putus asa bos <risi> Saya udah muter tiga kali Ngikutin peta Suruh belok kanan Ikut belok kanan Mentok Kembutuh <risi> Saya eh, Anggota Saya bukan anggota ini sih Cuma saya senang berteman aja om Saya terima kasih banyak bisa diterima Dan ikut bersilaturahmi di Janopo ini Jadi Keduluran uh, sadul tuh nggak mengenal uh, klub ataupun apapun lah ya Yang penting kita bisa bersilaturahmi bersama Paling itu aja sih Om Om Terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya tambahan Jadi kebetulan Om Eko Haryanto ini juga member lintas komunitas Kemarin kita ketemu waktu balik dari Anyer ya Om Eko ya Uh, beliau ini uh, dari TOC, dari Wayan Community, gitu. jadi betul yang disampaikan Omeko bahwa sebeluran itu nggak melihat, nggak nggak terbatas dengan stiker. Jadi kalau kita mau ngumpul, yang ngumpul aja, mau stikernya apapun itu ya kita harus kuyuk kan gitu ya. Mantap, terima kasih Omeko udah bisa hadir di sini. Oke, okay, kembali ke pembawa acara.